Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan ketiga ini. Kita akan membahas tentang gambar teknik proyeksi. Ya, jadi bagaimana kita mengerti dan memahami apa itu proyeksi. Proyeksi itu terbagi menjadi dua, ada proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Saya memegang sebuah benda di sini adalah sebuah piston. Ya, bagaimana kita melihat ada tampak atas yang terlihat dari sebelah ini lalu bagaimana kelihatan melihat sebelah samping sebagai tampak kiri ataupun tampak kanan lalu bagaimana kita melihat dari posisi dari sebelah depan mari kita lihat dan saksikan materi yang akan saya sampaikan berikut ini proyeksi. bagaimana proyeksi, jadi proyeksi Eropa disebut juga proyeksi sudut pandang pertama atau proyeksi kuadran 1. Jadi proyeksi Eropa merupakan proyeksi yang letaknya terbalik dengan arah pandangannya. Bagaimana kita nanti melihat arah pandangannya terbalik. Coba kita perhatikan kembali gambar nah. Dalam proyeksi Eropa di sini kita perhatikan. Ini ada sebuah benda yang terlihat dikatakan di Katara sini sebagai proyeksi Eropa. Kenapa demikian? Ini adalah suatu proyeksi Eropa, ya. Proyeksi Eropa. Di sini perhatikan, tampak depan, terlihat tampak depan di sini. Berarti kita membayangkannya adalah letaknya dari sebelah depan di sini. Lalu di sini adalah sebagai tampak kiri berarti dari arah pandangan kita kiri di sebelah sini kenapa ini garis putus-putus? karena ini membayangkan jika melihatnya dari sini maka ini terlihat garis putus-putus lalu ini bagaimana? ini tampak dari atas adalah posisi normal proyeksi Eropa di sini perhatian di sini Eropa terlihat adanya di sebelah kanan tapi tampaknya di sebelah kiri jadi terbalik. Bagaimana dengan sudut pandang di sini? Nah, terangnya adalah jika lihat di sini sebelah sudut pandang atas di sini P, KI atau pandangan kiri. Nah, sini sebagai pandangan kiri sesuai dengan letak kita. Lalu di sini pandangan kanan. Nah, ini paling sebagai pandangan kanan. Lalu bagaimana dengan pandangan belakang? Ya, di sini sebagai PBA atau Proyeksi pandangan belakang. Lalu di sini ada PD atau disebut dengan pandangan depan, pandangan bawah. Perhatikan di sini, di bawahnya adalah bagaimana kita melihat proyeksi pandangan bawah. Kenapa pandangan bawah ini ada garis putus-putus? Kita bayangkan adalah dari bawah. Nanti kita praktekkan bagaimana melihat pandangan ini dari bawah. Lalu bagaimana dengan pandangan bawah ini? ya pandangan bawah ini lalu sebelah kanan ini pandangan kanan ya terlihat pandangan kanan itu yang ini ya, pandangan kanan mana pandangan kanan P, nah ini kanan ya ini ada garis tidak putus-putus karena ini terlihat lalu bagaimana pandangan depan ini ada garis dua menandakan garis ini dan garis ini lalu pandangan sebelah kiri sebelah kiri kenapa ditaruhnya sebelah kanan ya kenapa karena sebelah kiri, makanya di dalam proyeksi Eropa ini adalah posisinya terbalik. Nah, lalu ini pandangan kiri, lihat dari sini kiri ya. Nanti kita lihat di proyeksi, tiga dimensinya, agar kita terlihat jelas menggunakan software. Nah, ini ada sebagai sudut pandang adalah kode di bawah ini menggunakan proyeksi Eropa. Lalu bagaimana di sini proyeksi Amerika, disebut juga proyeksi sudut ketiga atau proyeksi kuadrat tiga, di mana di sini kita ada dua ada proyeksi Amerika, ada proyeksi Eropa ya. lalu di proyeksi Amerika merupakan proyeksi letak bidangnya sama dengan arah pandangannya jadi kalau proyeksi Amerika itu sama ketika kita melihat sesuai kalau tadi proyeksi eh, Eropa Posisi sebelah kanan di sebelah kiri. Misalkan begini, ini, ya, posisi ini. Kita melihatnya dari sebelah kanan, tapi di dalam kamarnya kita bahkan sebelah kiri. Nah, Itu salah satunya. Oke. Okay. Nah, ini salah satu proyeksi Amerika. Tampak atasnya sesuai. Lalu bagaimana tampak depannya ini, tampak sebelah kanannya pun ini. Jadi, kalau proyeksi Amerika, dia memposisikannya sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau proyeksi Eropa, dia terbalik. Oke, lanjut di sini ya. Keterangannya, proyeksi Amerika, pandangan atas, kita lihat di sini pandangan atas, pandangan belakang, pandangan kanan, kiri, pandangan depan, bawah posisinya adalah pandangan kiri tetap ditaruh di kiri, pandangan belakang dia ya, ada yang di paling sini ya, terus pandangan bawah di sini diposisinya sesuai dengan apa yang melihat, pandangan kanan posisinya pun ada di kanan. Kalau proyeksi Eropa itu terbalik dengan proyeksi Amerika. Lihat di sini proyeksi sudut pandang Eropa. Nah perhatikan di sini. Kita membayangkan posisi ini, bagaimana tadi kalau Eropa, bagaimana kalau tadi Amerika, ya. Perhatikan di sini, maka kita membayangkannya seperti apa? Lalu bagaimana dengan ketika masuk ke proyeksi Amerika dan itu dua hal yang berbeda. Oke, di sini misalkan proyeksi ortogonal. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas proyeksi ortogonal, ya. Bagaimana garis proyeksi sejajar bidang proyeksi tidak lurus terhadap garis proyeksi ya dan nanti sambil mempraktekkan dengan menggunakan aplikasi tentunya kemarin kita bilang bahwa aplikasinya adalah menggunakan apa solidworks oke lalu bagaimana di sini ada proyeksi ya proyeksi jadi pada proyeksi Bagaimana ini pandangan apakah yang kita gunakan? Pandangan atas, ya, pandangan depan, pandangan kiri. Nah ini sebagai proyeksi gambar dari sebentuk pesawat terbang. Oke, okay. nah ini salah satunya yang akan kita bahas pada pertemuan ini membahas tentang proyeksi. Jadi kita harus menggunakan proyeksi. Apa itu proyeksi? Adalah sudut pandang. Proyeksi itu dibagi dua, ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Oke, okay, kita lanjut lagi bagaimana uh, proyeksi itu penggunaannya dalam aplikasi. Kita lanjutkan lagi. tekniknya saya memberikan contoh tadi piston. Maka di sini saya perhatikan soalnya perhatikan lagi bahwa pertemuan tiga ini membahas tentang proyeksi. Di proyeksi itu terbagi menjadi dua, ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Pada materi tadi sudah dijelaskan, maka di sini tinggal melihat contoh kasus. Nah, Bagaimana kita melihat pandangan atas? ya Mau proyeksi Amerika atau Eropa pun ada pandangan atas. Kita lihat di sini, Nah, ketika kita sudah menggunakan sebuah aplikasi, maka akan sangat mudah. Nah, di sini, kalau kita solid, dalam ininya tidak terlihat gambar atau garis di belakangnya. Kalau kita lihat, ingin melihat ada apa saja di belakangnya, maka sini akan terlihat. Ya, akan terlihat beberapa garis. Ini garis putus-putus semua. Karena dia menandakan bahwa ini adalah di belakang yang tertutup. Lalu bagaimana kita melihat lagi seperti ini. Nah, kita lihat e, garis lingkaran saja. Lalu kalau kita lihat lagi seperti ini, Nah ini berarti menandakan bahwa itu masih di belakang. Tapi yang berarti adalah garis putus-putus. Bagaimana kalau melihat proyeksi lagi yang disebut pandangan depan? Nah ini pandangan depan. Kalau kita lihat lagi di solid kan, maka seperti ini terlihatnya. Lalu bagaimana melihat lagi pandangan samping? kita Nah ini di sini. Nah pandangan sampingnya seperti ini. Lalu kita lihat lagi di sini ada pandangan belakang karena benda ini bulat maka di pola pun seperti ini kita putar nah seperti ini putar maka akan terlihatnya seperti ini terus ya nah, lalu bagaimana kalau kita melihat gambar ini dengan tampak potongan kalau di proyeksi Amerika dan Eropa itu tidak memberikan penjelasan potongan tetapi dalam sebuah gambar teknik, harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Agar komunikasi satu dengan yang lainnya mudah. Bukan diceritakan atau dinarasikan sebuah gambar itu, tapi digambarkan. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah tampak potongan. Kita putar. Nah, ini adalah terlihat potongan dalamnya. Nah, ini yang disebut dengan tampak potongan, jadi bukan hanya melihat tampak atasnya, misalkan seperti ini. Oke, ini sudah terpotong ya. Lalu bagaimana dengan tampak belakang? Nah, ini jadi kita pahami gambar teknik itu secara teknik, beda dengan lukisan ya, beda dengan dua dimensi yang lainnya karena disini adalah dua dimensinya untuk merepresentasikan menjadi gambar tiga dimensi ataupun sebaliknya. Nah, saya rekomendasikan menggunakan aplikasi ini karena ini adalah salah satu aplikasi yang lebih mudah untuk dipelajari oleh pemula, ya apalagi yang dari SMA atau ALIA mau masuk ke Fakultas atau Universitas dengan jurusannya teknik, teknik mesin, teknik industri, atau teknik permesinan lainnya, atau teknik perancangan produk, maka harus mengenal dulu gambar-gambar atau dasar-dasar dari gambar teknik. Oke, okay, sampai di sini. Nanti kita lebih dalam lagi untuk step by step pembuatan gambar ini ada di pertemuan berikutnya. Terima kasih.